Halo teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Berjumpa lagi bersama saya Ruben Channel Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara menjawab atau saling berdiskusi Bersama teman, -teman mahasiswa dan kita. Diskusi ini adalah diskusi yang berlangsung secara tiga arah Namun sebelum teman-teman melanjutkan video ini Mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe dan like video saya agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video lainnya yang bermanfaat. Cara ini saya coba memberikan cara menjawab diskusi secara tiga arah dengan menggunakan perangkat PC atau laptop yang juga tidak jauh berbeda dengan perangkat Android atau HP Android. Tetapi untuk saat ini saya menggunakan laptop. Oke teman-teman mahasiswa UT, pertama-tama kita buka salah satu peramban web apa itu Google Chrome atau Mozilla Firefox yang kedua-duanya bisa digunakan. Dan di sini silakan teman-teman langsung ketik UT online di kotak pencarian. Google Search. Dan di sini ada e-learning universitas terbuka. Teman-teman langsung klik saja e-learning universitas terbuka. Ya, akan tampil situs tuton ut online dan di sini ada link di atas Silahkan login dan teman-teman langsung isi nim nomor induk mahasiswa kemudian paspornya kemudian anak panah ke kanan untuk Di disini tampilannya seperti ini dan yang paling pertama kita jumpai adalah profil kita dan di bawahnya lagi ada mata kuliah Anda artinya mata kuliah yang sedang kita tutunkan dan kita bisa cek terus ke bawah Ya, di sini ada dua mata kuliah yang ditutonkan pada saat semester ini. Kita bisa langsung memilih salah satu mata kuliah untuk ikut berdiskusi dengan tutor dan peserta lainnya. Langsung saja klik. Ya, kita menunggu sebentar. Ya, untuk satu semester, terdapat 8 sesi. Yang paling pertama adalah bagian pendahuluan dan teman-teman pelajari. Kemudian di, di bagian bawahnya, ada perkenalan. Rum perkenalan. Kemudian ada tata tertib, semua itu teman-teman harus pelajari agar kita berdiskusi sesuai dengan topik yang diberikan oleh tutor. Kemudian ada sesi 1, sesi 2, sesi 1 ini sudah sedang berjalan sampai pada sesi 3, dan untuk sesi 4 sampai dengan sesi 8 masih terkunci artinya kita harus melewati dulu sesi 4 dan sesi, sorry kita harus melewati dulu sesi pertama sampai dengan sesi yang berasal itu belum kita ikuti kita langsung saja memilih misalnya saya sekarang sedang berada pada sesi 3 pada minggu ketiga di sini, ada pendahuluan materinya. Yang ini, teman-teman harus pelajari secara seksama agar teman-teman jangan gagal paham. Kemudian, juga ada kehadiran diskusi dan di bawah kehadiran ada materi-materi inisiasi berdasarkan sesi yang sedang berjalan. Teman-teman harus pelajari materi. Ya, materinya berupa presensi online. Materi ini perlu kita pelajari sebelum kita agar kita memberikan tanggapan sesuai dengan pun ada. Ya ini adalah jumlah presensi yang ditulis oleh tutor. Kan ada materi yang berikutnya. Setelah kita mempelajari materi inisiasi, kita langsung menuju ke forum diskusi, yaitu dengan mengklik tombol diskusi. Sudah muncul. Yang paling atas adalah bahan diskusi yang diberikan oleh tutor dan kita harus selalu berupaya dalam konteks yang diberikan tutor atau kita selalu berdiskusi sesuai dengan topik yang diberikan oleh tutor online. Sekarang kita membaca topik yang diberikan oleh tutor kita, kita langsung klik saja Tombol tanggapi. Tombol tanggapi yang ini. Yang saya lingkari. Tombol Sa tanggapi diskusi dengan atau peserta lainnya ketika kita selalu memberikan tanggapan yang sesuai dengan pick atau tema dan kita langsung menuju ke halaman editor subjek kita pekerjaan saja di tanggapan yang kita harus ketik sesuai dengan pik yang diberikan oleh tutor kita topik yang ini yang saya beri jadi pastikan teman-teman harus berdiskusi sesuai dengan topik yang diberikan oleh tutor dan teman-teman langsung ketik saja di sini di kolom editor di sini Kemudian teman-teman selesai ketik atau sudah dirasa sudah cukup teman-teman langsung klik atau ketuk tombol post ke forum yang ini. Ini. Ya, setelah itu Teman-teman juga harus menanggapi diskusi dari peserta lainnya, seperti ini. Jika teman-teman ingin menanggapi diskusi dari salah satu teman kita, teman peserta, kita langsung saja menikmati diskusi, klik rediskusi. Langsung saja ketik TikTok atau klik "Rediskusi". Sorry, rediskusi ya. Jika teman-teman ingin menanggapi apa yang didiskusikan atau disampaikan oleh teman kita seperti ini, Reni Rahmawati, pertama-tama kita harus pelajari dulu. Yang diberikan oleh teman kita, atau bahan diskusi yang diberikan oleh teman kita, yang ini kemudian tanggapi. Ya, pastikan teman-teman selalu pada topik atau sesuai dengan tema yang diberikan oleh teman kita. Dan kita juga harus memberikan tanggapan yang sopan agar tidak ada ketersinggungan dengan teman-teman lainnya. Dan di sini langsung saja ketik apa yang ingin Anda tanggapi. Ya seperti ini, bla bla bla. Kemudian setelah itu langsung masuk ke forum yang ini. teman-teman ingin melihat uh, peranggapan berupa suara atau video, teman-teman bisa klik Share audio recording yang ini, teman-teman bisa memilih yang ini, yang saya cek, untuk memberikan tanggapan atau menanggapi dengan menggunakan pesan suara, atau apabila teman-teman ingin menanggapi, gunakan video teman-teman langsung saja memilih insert video yang ini yang ini insert video start recording demikian saja cara berdiskusi dalam tutup online dan selalu berupaya untuk berdiskusi secara tiga arah, artinya kita bisa berdiskusi dengan tutor dan peserta lainnya semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat dan satu pesan dari saya untuk klik tombol subscribe dan like video saya dan sampai jumpa pada video selanjutnya, terima kasih